pom mau nyemil makanan yang manis tapi aneh gitu ya Ada es krim goreng yang ada di Cigadung Ini tempatnya di Jalan Cigadung di pertigaan ya, arah dan sedang ke Cigadung Makanya Pak Waktu unik gitu ya Baru pertama kali ya, uh, dengar gitu es krim digoreng gitu Biasanya gitu kan es krim itu di dalam kulkas atau yang beku-beku gitu Apakah ini kalau digoreng sih? Ya, bakal bakal bongkar atau enggak gitu ya? Kita coba ada nih, di ada di sini, di Chicago, ada yang goreng. Kita coba ya, masuk sana itu. Ya. pokoknya baru buka. Oke siap pak silakan ini. Sana aja tuh. Sambil duduk, sambil memanaskan kompornya. Kofor. Saya akan ambil es di belakang. Oke. Okay. Kompornya saya di belakang. Oh bapak rumahnya dekat sini. Sudah lama aja pak. Sudah lama pak sini pak jualan pak. Baru awal bulan. Ini. Awal bulan ini. Oh iya. Awal bulan ini. Ya. Awal bulan ini. Awal bulan ini saya coba ber... mengulik mengulik ya pak, memulik. soalnya kepikiran gitu ya, krim digoreng gitu, kalau saya scream digoreng kan jadi jadi cair ya. gitu. Iya pak. Ini makanya kita di sini. Bahkan untuk sementara pun karena masih menjajakan, ya. rasanya pun yang favorit pun strawberry gitu oh, ya, oh, ya, ya. oh. Kedepannya mungkin ada hmm. ada apa, -apa ada yang baru? Iya. Di selawat ya. Silakan, silakan. ya. Siapa? Pompas <D Series> kepikiran ke sampai bikin es bin goreng ini kayak eh, gimana kok pertamanya? Kepikirannya karena ketika pandemi Oh gitu? Pandemi? Kerjaan saya di... PHK gitu? Dura sih saya di UPHK Betul Ketika dirumahkan tadi kita tumpah Jadi teman-teman jualan itu... Kepikiran... Ketulah? Ketulah? Ketulah? Ketulah? Tempat Raya. kerja itu emang dekat sekali dengan restoran. Oh, Bertahun-tahun. Oh. Tapi di tempat kerja pun di tempat kerja satu satu. Oh bikin uang gitulah. Yeah. Di tempat kerja itu dekatan bersinggian dengan restoran. Oh itu walau di tempat kerja tidak dijual. Oh tidak pernah menjual di tempat kerja. Oh ya. Tapi gitu. ketika oh, saya iya. harus mencoba dengan kepepet tadi. Saya harus Ya, kan dengan yang lain kalau masih susukanan Sisugana, iya. Sisugana kan. Ini motor atas dengan segala macam kemampuan yang oh, sebetulnya Saya saya nonton dari sisi. Oh, gitu. gitu dari pokoknya. dari sisi kalau undang kreativitas, <laughs> kreativitas tapi emang mungkin karena sekarang ada banyak bantuan kecos iya. ya. Kecosnya sedikit iya, banyaknya kan iya, iya. iya. Alhamdulillah. Ini untuk saya. Ini kurang begini ya. Ini SK-nya dalam ini. Ya. Luarnya, ya. Dalamnya. Dalamnya, ini, ini luarnya roti dalamnya ada krim. Bagus banget benar. Dijamin sampai bahkan ya. saya harus berikan kata pada modal ini kan. Oh gitu. Padat modalnya sorry pada karena harus ada properti pendukung kan? harus ada properti pendukung dalam agar mengamankan mengamankan produk saya yeah. agar tidak rusak agar tidak sepoyuk maka harus ada pelaratan pendukung lain oh sorry, agak, agak, agak ini ya sorry ini karena emang perlu yang sangat Kalau karena saya dalam produksi sendiri, saya memin, Saya maaf kalau menyetel merek sesuatu. Ya. Saya menguji mereknya yang sudah jelas halalnya, dari Indoestim. Indoestim produk yang saya gunakan dalam ini, rasanya oh. mungkin tidak lagi yeah. mungkin tidak lagi asing lah. Iyalah. Atau paling tidak bukan hasil tangan saya yeah. sendalanya. Jadi, jadi rasanya tuh hmm. udah dikenal sama masyarakat lah. Gitu. Nah, produk saya akan sangat sulit sekali di, di, ya? diterima di masyarakat karena saya harus berinovasi dengan bukan apa beruji coba dengan rasa itu ya iya pak harus ini. ada dua pilihan ya apa dicampur toppingnya sebagai topping bisa ini digranulkan sudah ada di pasaran ini oh, ini oreo ya iya iya ini oreo saat maaf Sampai. ya saya tidak tidak sebut tidak sebut merek nggak apa apa pak <laughs> saya tidak sebut merek nggak apa apa dicampur ya dari keduanya ya. uh, nggak apa apa barang uh, mau ada endorse gitu siapa pak siapa nya jadi kalian teman teman kalau misalnya mau beli es krim goreng di sini tuh di jalan Terusan Cigadung ya? ya? Terusan gadung, pangkalan ojek Cigadung Pangkalan ojek Cigadung Terusan Cigadung Terusan Cigadung Bapak bukanya dari jam rawa sampai jam rawa, nah, Pak? Nah mengenai bukanya karena saya ketika saya sudah on ini ya. Tempat kerja itu ternyata gue dikata pengerjakan saya dalam tanda kutip harinya ya. berjumlah kurang banyak, jam kerjanya berkurang banyak, otomatis upahnya pun banyak berkurang. Ya. Nah, iya, jadi maka kalau, saya kalau, kalau, kalau ya. sebelum kerja buka dari jam 9 sampai jam setengah dua ya. Kalau sepulang kerja kayak barusan. Oh, jadi sore ya? Sore. Lagi-lagi untuk begitu juga kental manisnya tidak saya tampilkan dengan merek lain <laughs> karena saya tidak bekerja sama dengan. Iya betul pak. sponsor. <laughs> Ini satu porsi mablu, pak, Ini satu porsi berapa, pak? Sepuluh ribu rupiah. Sepuluh ya. ribu aja sepuluh ribu nah, dingin. Iya, iya, udah, udah, udah, udah, Sepuluh ribu ya? Sepuluh ribu, sepuluh ribu, sepuluh ribu. jadi buat sepuluh ribu. yang nonton video ini mampir ribu. Sepuluh ribu. Sepuluh jalan Sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Sepuluh Jadi Sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Sepuluh Amin. Amin. So, Saya kebetulan seorang muslim ya. Yeah. Jadi semoga sama sekali kalian. Amin amin Bapak amin. Amin Menjadi amin amin. amin, amin. amin. Ini ice udah ada. Karena di sana yang ada tempat makan, kita makan di mobil aja, kita coba. Oke, tuh. Di sini tuh toppingnya tuh ada yang warna-warni sama yang entah ini apa tadi kremesan kata si Bapak tuh jadi di luarnya tuh roti roti tawar biasa roti tawar biasa cuman dalamnya es krim kita coba lihat ya buh dingin panas panas dingin panas, jadi kayak penyakit panas dingin panas dingin ah susah pakai tangan ah pakai tangan susah ininya deh cepol tuh dalamnya kayak gini guys ini kayak gini nih, nih merah tuh, es krim stroberi. Soalnya, kata si bapaknya, tuh bapak enggak ngejual varian yang lain dulu gitu. Jadi, sementara stroberi hmm, yang merah stroberi dulu gitu, jadi yang udah ini banyak tripenatik hmm. gitu. Coba ya, bismillah panas-panas dingin. Jadi masuk ke dalam mulut tuh ada ada rasa hangat, pas dikunyah ada rasa dingin gitu. Jadi enak sih hasilnya. harga sebuah reward lah buat cium mulut gitu, buat mie. Jadi artinya juga keranci sih bapak bapaknya juga. Jadi bapaknya tuh baru satu bulan bikin usaha kayak gara-gara pas kerjanya dirumahkan dan oh, masukkan no. ada masuk lagi jadi biasanya bukanya kalau misalnya gak kerja, bukanya dari pagi jam sebelum kalau misalnya udah kerja, pulang kerja sore jam 3 baru buka gitu jadi Asalnya ah, sih enak, jadi krimi-krimi gimana gitu Wajib coba kalian nantinya ini sepuluh ribu, dapet rasa yang enak lah ini nantinya Gak bohong toppingnya komplit lagi, toppingnya komplit Berwarna-warni udah kayak di restoran Mantap dong Bunuh Pagi ini dekat anak-anak kos Pos. Ngapureng tapi lagi libur sih, gue, benar. Oke. Ambil kita makan. Kita closing, closing. cari kuliner yang lain. Untuk, untuk makanan pembuka Oke, buat teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Support channelnya pom pom, Cual. caranya di subscribe, like, and comment. Kalau misalnya ada makanan atau cemilan-cemilan yang direkomend komen aja di bawah. Pom pom pamit, bye.